Setelah berpuasa satu bulan lamanya Bersakat fitrah menurut perintah kita beridul fitri berbahagia Mari kita berlebaran bersuka gembira bercabat tangan sambil bermaaf-maafan hilang dendam habis marah di hari lebaran mengalai simbol faizi maafkan lahir dan batin selama lahir dan mati selama para pemimpin rakyatnya makmur terjamin dari segala penjuru mengalir ke kota rakyat desa berpakaian baru serba indah setahun sekali ke kota naik bis kere Jalan kaki pincang sampai sore Akibatnya tenteng selak sepatu terapai Kakinya pada lecet babak belur berabe. Minalai zimbal faizi Maafkan lahir dan batin Selama para pemimpin Rakyatnya makmur terjamin Minalai zimbal faizi eyes in love